Karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan sebangsa Sagittarius di bulan September tahun 2021. Tunggu singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan sebangsa Sagittarius di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan sebangsa Sagittarius di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan sebangsa Sagittarius di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan Asmara Selang Sagittarius di bulan September tahun 2021 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan saya akan mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh Selang Sagittarius di bulan September tahun 2021 pertama support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan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 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan ini saja kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang Sagittarius adalah ten of sword ataupun 10 pedang. secara umumnya ten of sword itu diartikan mendapatkan pengkhianatan dari orang lain dari orang-orang sekitar dari orang yang disayang dari orang yang dipercayai yang membuat akan menjadinya penurunan kesehatan dan disini menggambarkan kesehatan seorang Sagitarius di bulan September tahun 2021 akan mengalami sedikit penurunan yang dimana disini dikarenakan seorang Sagitarius akan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang dipercaya orang di sekitar orang yang disayang yang dimana sini akan membuat beban pikiran kepada seorang Sagitarius juga sehingga ini disarankan kepada seorang Sagitarius baiknya cara solusi dekatkan diri kepada sang pencipta yang dimana sini akan mendampak positif kepada kesehatannya dan untuk kartu supon energinya adalah Queen of Pentakel. Secara umumnya Queen of Pentakal itu diartikan Seseorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang sudah matang pikiran Dan di disini menggambarkan adilu prediksi Yang pertama, seorang Sagittarius Akan mendapatkan pengkhianatan dari seseorang Yang dimasing dalam kategori ini Pengkhianatan dari seorang pasangan yang akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang tagir sagittarius di bulan September tahun 2021 dan disini juga ada prediksi yang keluar seorang pasangan akan selalu mendukung men support seorang sagittarius agar bangkit dan dan pengkhianatannya ia terima di bulan September tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor, secara umumnya di Emperor itu diartikan orang yang berkuasa, orang yang mempengaruhi, orang yang memberi doa, serta orang yang memberi masukan. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kesehatan seorang Sagittarius, di sini menggambarkan orang yang mempengaruhi kesehatan seorang Sagittarius di bulan September tahun 2021 adalah seorang sosok pasangan Sagittarius yang sendiri, yang dimana di sini seorang pasangan bisa menjadi nyamanat kepada seorang Sagittarius dan bisa menjadi sumber masalah kepada seorang di yang dimana disini terjadi pengkhianatan di dalam kategori hubungan asmara dan untuk kartu keuangannya adalah five of pentacle ataupun 5 poin secara umumnya 5 of pentacle itu diartikan suka membantu orang lain namun diri sendiri sedang membutuhkan atau dalam keadaan susah dan di sini menggambarkan keuangan seorang sekitarius di bulan September tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di dalam kategori pas-pasan saja. Di sini juga menggambarkan bahwasannya seorang Sagittarius sangat suka membantu orang lain meskipun di sini seorang Sagittarius sedang membutuhkannya sendiri ataupun sedang dalam keadaan terpaksa. Namun itu semua dilakukan oleh seorang Sagittarius yang dimana mana di sini akan memancing pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar di bulan-bulan berikutnya yang di mana di sini akan berdampak positif kepada finansialnya sendiri dan untuk sebuah energinya adalah Queen of Swords. Calumnya pin of absurd itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan sagittarius dan di sini menggambarkan Keuangan seorang Sagittarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan September tahun 2021. Namun di sini ada beberapa prediksi yang pertama, seorang pasangan akan selalu mendukung mendoakan seorang Sagittarius agar titik meskinya semakin terbuka, karena akan suka membantu orang lain, meskipun dalam keadaan susah. Dan yang prediksi yang kedua di sini menggambarkan seorang Sagittarius akan selalu didukung, didampingi oleh pasangan, yang dimana di sini untuk mendapatkan titik keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di sini disarankan kepada seorang Sagittarius. Baiknya fokus kepada diri sendiri terlebih dahulu kemudian barulah membantu orang lain yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan tersendiri Dan jika kartu di kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Sagittarius sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi Sosok yang memberikan motivasi, sosok yang memberikan doa kepada seorang Sagittarius adalah seorang pasangan Sagittarius sendiri Yang selalu mendukung dan support seorang Sagittarius untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus Mendoakan seorang Sagittarius agar keuangannya lebih bagus lagi yang dimana disini dikarenakan seorang sakitarius suka membantu orang lain yang dimana sudah disini pintu mesti akan terbuka lebar di bulan-bulan berikutnya dan untuk kartu -kan, pekerjaannya adalah nine of one ataupun 9 tongkat secara umumnya nine of one itu diartikan melakukan dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengawalkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain dan di sini disarankan belajar dari pengalaman masa lalu atau kendali orang lain. Dan di sini menggambarkan kalau pekerjaan seorang Sagitarius di bulan September tahun 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini dikarenakan seorang Sagitarius tidak suka bergantung kepada orang lain, tidak suka mengharapkan bantuan orang lain. Dimana di sini seorang Sagitarius atau membuat usahanya sendiri, akan membuat pekerjaannya sendiri dengan ide cara sendiri. Yang dimana di sini, kemandirian akan didapatkan oleh seorang Sagittarius. Saya di sini, seorang Sagittarius bekerja dengan ide cara sendiri yang akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupan, serta finansialnya sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Sagittarius akan direkomendasikan menaiki sebuah jabatan, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupannya sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Sagittarius akan ditawari banyak pekerjaan, yang dimana di sini berkat seorang Sagittarius suka membantu orang lain akan berdampak positif kepada keuangan karir kehidupan serta finansialnya sendiri dan untuk kartu support energinya adalah page of soul. secara nomor page of itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Sagittarius di bulan September tahun 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana peningkatan itu terjadi dikarenakan doa dari seorang anak Doa dalam sebuah keluarga, dan di sini juga seorang Sagittarius mempunyai tujuan untuk membagikan keluarga, membagikan seorang anak. Yang dimana di sini akan berlaku positif kepada karir keuangan Sagittarius sendiri. Dan jika kartu ditaruh, kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Sagittarius. Di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi sosok yang memberikan masukan doa adalah sebuah keluarga seorang anak yang selalu mendukung mendoakan seorang sekitarius agar karirnya lebih bagus lebih meningkat rezekinya lebih bagus keuangannya lebih meningkat finansialnya lebih meningkat di bulan September tahun 2021 dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah eiko Cup ataupun delapan jala Secara menyiai otak itu diartikan menemukan jawaban di dalam diri sendiri yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara, dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Sagittarius yang pertama kepada Sagittarius yang sedang single. Sagittarius yang sedang single diperlukan usaha yang lebih, yang dimana di sini untuk mendapatkan pasangan di bulan September tahun 2021, dan kepada seorang Sagittarius yang sudah berpasangan. Di sini fokuslah kepada pasangan yang ada saat ini. Berikan perhatian yang di mana sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara di bulan September tahun 2021. Di sini juga digambarkan kepada seorang Cancer yang sudah berpasangan As akan mengalami sedikit miskomunikasi bersama pasangan di bulan September tahun 2021 sehingga di sini disarankan fokus dalam carilah solusi atas masalah tersebut yang di mana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Swords. Secara King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Sagitarius serta seseorang yang lebih tua dari Sagitarius sendiri. Dan di sini menggambarkan kepada seorang Sagittarius yang sedang single, diperlukan. usaha yang lebih, yang dimana di sini selalu didukung didoakan oleh orang tua yang dimana di sini juga didoakan oleh orang-orang sekitar sanitarius sendiri dan diprediksi yang kedua kepada seorang sanitarius berpasangan akan selalu didukung didoakan oleh orang tua sanitarius serta orang tua pasangan untuk mendapatkan kategori kebahagiaan hubungan asmara di bulan September tahun 2021 dan jika kartu di kalau kita lakukan dengan kartu hubungan asmara seorang sanitarius. di disini menggambarkan sosok yang mendoakan sosok yang mendukung kepada hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan September adalah sosok orang tua, sosok orang-orang sekitar serta orang-orang terdekat Sagitarius yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya Dan untuk angka keberuntungan seorang Sagitarius itu ada di angka 10, 15, 59, 98, dan 89. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang seorang Sagitarius di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat.